halo guys selamat datang kembali di channel Leslieku Gu guys dan terima kasih sebelumnya buat kalian yang penonton setia channel ini yang sudah menonton video game game penghasil cuan ya walaupun receh tapi kalian tetap menontonnya dan kalian tetap memainkannya itu terima kasih banyak ya guys karena di sini itu kita share share semua hal yang bisa menghasilkan cuan gak secara instan tapi setidaknya dan bisa di draw oke? Okay? dan menginformasikan kembali bahwa semua video penghasil cuan saya yang saya share di channel ini itu hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi ataupun ajakan buat kalian untuk memainkannya juga jadi jika kalian juga mau, mau memainkannya pastikan kalian terima kasih lebih dahulu ya guys nah guys video kali ini saya mau menanduk dari video sebelumnya guys karena di video sebelumnya kita mereview satu game prize. Nah, game kita hanya dan kali ini saya mau bermain game jadi saya ini bermain game game yang sudah tersedia di di apa ya di game ya. jadi kita akan mengumpulkan banyak banget golden tiket ya guys supaya kita bisa memenangkan leader leaderboard dan kita bisa mendapatkan dolar dolar nya gitu guys ya dan di sini tuh saya mau mengamankan game pertama itu guys game pertama itu ini dia survive 45 second Nah ini game ya Kita akan mencoba mainkan ya guys ya Karena saya tuh belum pernah main game ini Jadi saya akan coba ya guys Nanti nah, di game-game ini tuh Sangat menarik banget ya guys Tampilannya tidak terlalu kaku Dan banyak banget fitur menariknya guys Jadi kalau kalian main game ini tuh Pasti tidak akan bosan ya guys Oke kita main aja guys ya Yes ini kita nih apa ya, kita nih disuruh survive, kita nih disuruh bertahan sampai 45 detik gitu ya guys ya nah ini kita kalau, kalau melakukan ini atraksi itu kita dapat poin gitu guys eh hampir kita mati, yes kita akhirnya mati juga guys oke, apa, kita lihat ya, apa kita dapat poin, oke kita dapat 120 golden ticket nah, kalau kita klik get extra life, itu kita dapat double gitu ya, double atau oh enggak bukan nabal sih ini kita dapat kita bisa hidup lagi gitu ya karena disini itu udah keterangan nah tinggal 22 menit tinggal 22 detik lagi untuk bisa menghasilkan misinya gitu guys ya oke kita ulang aja aja guys ya. Oke 31 detik lagi untuk menyelesaikan misinya Oh guys itu tadi apa ya game-game ini Dan kita akan coba game berikutnya guys Dan ini tuh game score 10 poin Nah kita coba aja dulu guys ya Memang banyak banget game yang tersedia di fitur ini Dan ya kita harus apa ya coba-coba aja gitu guys ya karena dan satu lagi guys kalau kalian main game jemput cuan ini Itu kalau bisa tuh kalian bermainkannya di saat kalian tuh lagi gabut gitu ya guys ya jadi ketika tugas-tugas kalian udah selesai tanggung jawab kalian udah selesai baru kalian bermain game ini jadi nggak usah terlalu terfokusan sama game-game beginian gitu guys ya enggak aja lah ini sih waktu uang dan bisa cuan gitu oke di sini tuh gamenya pinati ya Hah, ini game pinati ini gampang banget ya nah, kita na Nah kita hanya menggeser aja sesuai dengan apa ya, clue. sesuai dengan pelu. Oke mantap, ini kita geser aja kita sentuh aja nih. Yes. Oke mantap kita gol, gol lagi, gol lagi, gol lagi, mantap kita lagi gol terus ya guys. Iya, yeah. nggak gol ternyata guys ya elah oke dah kita udah selesai mainkan ya guys uh, dan kita mendapatkan dua gold sembilan tiket guys nah, ya yeah. kita sudah mendapatkan sembilan puluh golden tiket guys segitu aja video yang saya apa ya saya mau share mungkin ini banyak lagi game ya tapi kita mainan ini sekali sekali ya guys kita karena bosan juga mainan terus gitu, terusan ya guys ya jadi mungkin di video berikutnya kita akan memain lagi game ini kita akan share share terus game ini sampai kalian tuh bener-bener apa ya bener-bener paham -bener, bener gitu ya beberapa fiturnya dari gamenya ya guys ya dan ini terlihat nih saldo saya ini masih 1,2 dollar jadi saya tuh belum bisa withdraw gitu guys ya kalau kalian mau withdraw guys kalian tinggal klik aja profile kalian dan kalian bisa langsung pilih menu option withdraw dan disini juga ada keterangannya bahwa kalau kalian tuh mau withdraw tuh minimal punya 10 dollar cash jadi kalau kalian sudah punya 10 dollar tuh baru kalian bisa withdraw oke okay guys Uh, cukup video kali ini dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan share dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video channel ini nih uh, bantu support channel ini agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi yang menarik terkait game-game peraduan -game lainnya Oke okay guys saya listnya itu sampai jumpa di lain kesempatan guys.